halo kawan-kawan apa kabar wadidaw ini kami mau mau main apa ini tadi wow, keren tadi bum ayo siapa namanya ini yangmu yamu Yang itu sasa. sasa itu alika alika belakang wahyu wahyu itu main juga ayu, ayu ini nela, nela ini esha esha ini ega ega ini rafa rafa ini Pahri, Pahri. Oke, hadiahnya mau apa nih kalian nih? Tunjuk yang mana? Kira-kira kalau lampu. menang. Lampu, lampu. Bang, bang. Lampang, bang. Mana? Oke, ya, kita, kita, kita taruhan, kita taruh tiga mainan nanti di sini. Apa kira-kira? Kita taruh tiga mainan apa yang mau kalian pilih lampu, kalau menang? Rubik. Lampu. Oke. Okay. Rubik. Bang, rubik. Bang. Rubik. Ini Teman-teman, nah ini taruhannya ya. Oke, satu rubrik Apa lagi? Lampu. Lampu. lampu, Lego, bang. Lego. Lego. Oke. Lampu. Ini Lego ya? oke okay, Lego. Bang. Bang. Yang mana? Lampu, ah, lampu. Okay, itu itu lampu Lampu Oke, apa lagi? Lampu Oke, okay, lampu ya Sip. Nah, lampu. ini Berarti kalau ada yang menang Tiga orang, ini boleh ambil Oke okay. Tiga orang ya apa, bang? Terserah, tapi satu biji satu ya Ambilnya, siapapun yang menang Oke okay. Satu-satu ya Bang, ambil bang Paham kan? Paham kan? kan? Oke, okay, mainan di sini nah, taruh Ini siapa nama dulu? Satu-satu Kami, -satu? kami, bang Hah? Oke, okay, kamu main bang terus. Oke. Okay. Yeah, sabar. Main terus. Oke. Oke. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay, okay. okay, kita bagi. Dapat semua ini Bang kami bang. Oke. Okay. Bang kami Oke. Oke. mainan di sini terus. Biar kita. Oke di sini aja mainnya sini. Ada keran bang. Ad, pakai kangen tanggal lah. Sikit, Nih pang -pang. udah semua. Bang ini menang. Ini apa? Menang. Belum tahu nanti. Bang, Kamu belum kan? kan? Udah main, udah belum? main. belum? Oh ya punya sendiri ya? Ada. Oh ya udah. Bang dia ikut bang. Bang. Oke okay, menang. Bang dia mau ikut bang. Oke okay. oke okay, siap. Pilih ini lima enggak? kal dua bang. bang Bom okay. Bom Oke nah. Bom mana ini bang. bang Waduh tinggal ini Bom tinggal ini Bang tinggal ini bang. main Bang Waduh oh, Rafa, ya? Rafa, Rafa kalah ya mana Rafa kalah bang. Kami menang kalah kalah Bang kalah ya Ah Bom aduh kalah siapa ada yang menang Jangan ada yang menang Bang ada Bom Waduh siapa yang menang nih Kadang ada yang menang? Enggak, Bang. Yang enggak bang. bang. Putri aja. Waduh. Bang. Oh masih ada yang ngro. Oke okay, siap. Putri aja kami bang. Oke okay, siap. Tunggu. Kalau nggak ada yang dapat bang, yang dapet, ya ambil enggak. Udah, udah enggak. ada yang dapat ya main lah. Kalau oh, enggak ada yang dapat nggak dapat lah. Untuk. Oke okay, siapa udah menang enggak? Enggak, bang. bang. Nggak bang. Menang. Bang, menang ambil apa bang? Bilang bang. Ini salah satu nih ambil. Bila, Bila, yang mana ambil? Rubik ayam oh, modal. Center itu ya. Center-center. center, oke. Okay. Yoi. Menang ya? Kasian, eh sini Kasian dulu, baik. sini dulu. Siapa namanya? Desta. Oh, mak mantap Desta menang ya? Yo. Keren. Kayak mana triknya, Desa? Enggak ada, Bang. lagi tangan dong. Oh ya yeah, oke okay, oke, okay. sip mantap. Ada lagi enggak ada ya? Selesai. Bang. Oke. Okay. Bang, kami beli gede, Bang, seribu Bang. segede so, gede habis. Oh, kecil, Bang. Oh ya yeah, oke okay, oke. Okay. Kecil, Bang. Kecil 2000 lah, Bang. 2000, Bang. Kecil 2000. Oke, okay, skala ya. Oke, okay, siap. kalau nggak ada yang menang ya? Cuma satu yang menang. Oke, okay, Desta yang menang ya? Oh, mantap. Gratis menang ya? Oke, okay, teman-teman. Jangan lupa terus nonton channel ini, teman-teman ya. Dadah, teman-teman. Nih, guys. Pemenangnya gas. Tak kita hari ini, teman-teman. wes -teman. oh, siapa namanya? Woi, oh, yes. keren Mantap ya? Mantap. Mantap. mantap. I mantap. Oke, okay, teman-teman ya. Sampai I jumpa ya. Ketemu lagi <laughs> kita di video selanjutnya, teman-teman ya. Buang, video makasih, Bang. Ayo, dadah. Dadah, semua. Da dadah. <sih seinat2> <coughs>